Oke okay guys, balik lagi di Aknek ya. Sudah lama kita tidak berjumpa lagi di konten ya. Ya, selama ini gua sering gua streaming, cuy. Ya, maklum lah ya. Karena YouTube sekarang sudah ada update terbaru yaitu bisa live stream di HP masing-masing ya. Nah, ini dia risiko yang gua gunakan ya sambil dengarkan lagu kita. Ya Nikmati saja hmm. Mantap sekali ini lagu Aknek ya Ini Aknek ini seharusnya ini developer game ya Buka, Eh Mana jadi developer lagu dong Nah ini dia semoga saja <tuh> Sorry ya Oke gua ada perubahn gua minjam Eja saja itu untuk skill 3 kecil <tuh> 行こう。みんなこっち来 Uh. Hmm. jika kalian nggak mampu biarkan saja mereka masuk ya. 사실 그런 건 Nah, ini dia muroknya sudah datang jadi. nah ini memperlambat saja Oke. mulai dari sini ya. だ。みんな、体が Uh. Uh berhasil, coy. Nah, itu dia berhasil. Ini karena Eja skill 3-nya. Ini dari tadi ini gua bukan skill 3 Eja ya. Itu Eja gua sendiri. Fiuh. Akhirnya. Yes. Uh. Akhirnya, coy, coy. Hari kedua ya